Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini Menu restoran Melayu dikasih tahu sama teman. Katanya ini jual martabak uh, Kita masuk aja dulu Sambil lihat-lihat menunya tadi oh, -oh para ibu, ibu berhijab harusnya ini ramah muslim sih katanya sih martabatnya sama dengan martabat juga di isa duduk dulu, kita lihat ya setelah lihat saya mau pesen yang ini aja vulcano roti sama roti matabah ibunya bilangnya tadi roti matabal, tapi tulisannya roti matabal. pesen yang saya dimasakin sama masnya ini yang vulcano roti seharusnya ini cepat sih, soalnya dimasak barengan, masnya masak yang roti, ibunya masakin yang martabak. Ya, pesanan saya disiapin. Saya penasaran, nih ibunya mau mungkin apa. Soalnya, kok yang disiapin itu ada di liang, bisa punya tuh, terus ada kayak acar-acar gitu. Terus sama banyak tadi kuliah kesempatan saya, masih disiapin sama masnya ini muka masnya kok familiar ya saya cuma saya lupa, itu siapa gitu masih komen sama masnya kok di saya juga ini menu yang mau saya pesempatnya kubah Harga oh, terus yang ini juga soalnya isiannya ini sehat banget ada kayak katanya lebih sehat si rotinya ah, Sudahlah ya udah terlanjur. Ini dia pesanan saya martabaknya udah jadi ini mirip martabak si bosnya ini lebih umar martabak mini. Uh, wangi banget, hmm, banget adonannya cuman tipis ya nih kulitnya tipis banget, ini enggak lebih tebal dari kulit roti goreng sih, hmm, wangi, wangi banget, wangi di mulut nggak cuma aromanya wangi, tapi di mulut juga wangi, karenya, ini kare macam apa ya, enak banget wangi. ringan tapi berasa banget ringan dan kerasan nanti saya uh, buka isinya dulu saya kasih tunjuk cuma ini uh, karena masih pinggiran yaitu cuma ini juga tidak akan terlalu banyak nah, ada isinya juga tapi dengan makan terus enak banget enak banget, gurih banget wanginya oke okay, gurihnya oke okay. like baik banget Enak. Ini jadi isinya tuh uh, ini sekarangnya kare padat ya. Ini buat masakin buah karenya saya yakin banget ini pasti enteng ya, enteng juga terus ya masak gitu. Dan kalian dilihat isinya selain kari toh. ada kejunya ada kejunya uh, ini berasa dagingnya berasa dagingnya berasa banget ada kejunya malah enak lagi ini kari nih karinya padat banget ini padat nih padat ini uh, kare kare khas India ya, karena ada ada sensasi hangat pedasnya gitu. Uh kejunya, kejunya man. Nah, ini wanginya uh, oke, okay, rempahnya oke, okay, jurunya oke, okay. pedasnya bukan pedas hangat, hangat banget. Ini khas uh, kare India banget. Jadi ini rekomen eh, banget sore ini rekomend. Dengan harga segitu, dan ini sehat ya, nggak terlalu nemu banyak minyak. tapi emang ini mungkin telur masih bisa ya. nggak? Hampir nggak rasain rasa telur, tapi ini repot Saya bisikan dulu, caranya enak banget sih, Mbak. Iya, udah habis caranya. Dan sekarang, taruh ini filternya, rotinya. Seperti ini penampakannya. Ini sergah gula. Hmm, ini gula semua ini teman-teman. Huhu. Tuh fotinya kenya, dengar suaranya kas Tapi sayang ini dirusak sama gula segala macem ini. Gak apa coba plastiknya. Saya ambil sendok yang logam dulu. Ini karena uh, gulanya udah mengeras semuanya. Jadi dingin kan. karena kalau dingin yang keras. Saya icip uh, potongan pertama dulu. Susah tadi saya motongnya. Hmm. Ah. <laughs> ini kita makan gula. Ini gula banget Ini udah ada susu kental manis, sudah tambah susu coklat, ditambah lagi sehat coklat. Nah, susu coklatnya itu manis. Nah, ini tuh susu kental manis ya. Nah, ini susu kental manis, sama susu coklat juga juga manis. Ini masih ditambah susu coklat. Ini sebuah coklatnya padat ya, jadi saya kira badalan uh, powder itu, ternyata ini juga padat Tuh, teras banget, ini sepertinya setelah ditambilin, selemasnya kita ditouch dulu, ditouch pakai api Jadi... Nah, lihat menggumpal satu sama lain, dan ini manis banget Ini sebuah coklatnya udah manis, susu coklatnya udah manis, ditambah susu coklat, kuat Jadi, manis Susah untuk kabinnya, susah karena ada lengkap Ini harusnya dimakan pakai tangan, kali Ini enggak rekomen sih, nah, kalian lihat tuh, Ini sebenarnya saya gak akan habisin pohon ini, karena... Ini kalau buat kalian aku juga manis dan ga sedang buka diet, oke okay lah tapi kalau kalian on diet <guruh> jangan beli menu yang kayak gini <guruh> karena saya beberapa kesini jadi nggak tahu tadi ini bagian dalamnya setelah saya ini saya makanin uh, roti yang originalnya ya yang belum dikasih minuman gula sebelum itu tadi. Nah, ini mirip adonannya pangsit gitu loh kalau kita beli dunia ayam ini pangsit, loh. renyahnya seperti itu hmm. pangsit loh. ini kalau dikasih sedikit asin dan gurih gitu kan pangsit wajib kan ada banyak tapi enak enak banget kalau kecukupan manis, oke okay jadi lidahnya orang sini orang gitu kalau kalian lihat video saya yang sebelum-sebelumnya jadi disini kalau manisnya itu manis luar biasa level lidahnya mereka tuh jauh di atas level kita baik itu semua rasa manis asing pedes disini ekstrim banget <tus> <tus> saya gak pada berbuka video udah saya stop kayaknya. ini udah suapan terakhir ini terakhir nih dijual semua, susu kentang manis, susu <SILENCIO> kentang, <coklat, SILENCIO> itu sirup <SILENCIO> gula, masih ditambah sirup gula <SILENCIO> kayaknya masnya seperti apa udah saya habiskan, jadi udah saya stop, saja <SILENCIO> <masih> belajar, <SILENCIO> ini bukan makanan saya ini <SILENCIO> terlalu banyak kalori, terlalu manis gak siap tergiasa saya terkiasa, ya. jadi saya hentikan makannya Udah selesai, saya udah bayar Ini saya beli buat temen Oke terima kasih sudah menonton video saya Sampai ketemu di video berikutnya Bye